Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Welcome Welcome to back my channel Kedua ini Jangan lupa Subscribe, like Comment, dan share ya Oke hari ini Sesuai dengan cirur Kita akan Membuat Alat dan Sama Sama Arna keju Mangkuk Panci Bahan yang kita Mau dengar. Itu kita matikan apinya, lalu kita tuang ke dalam mangkok. sudah itu kita diemin sampai dingin oke lagunya sudah uh, dingin aku mau coba ini akan memutihkan atau tidak Oke kita lanjut sama video berikutnya hmm, Guys, um, singkat cerita aja, selama satu bulan, eh, cek mana sih yang nggak mau putih ya kan? Ya, aku selalu pakai sabun ini setiap, setiap hari sampai be, tidak nyampe tiga minggu gitu, aku ngalami jerawat. Biasanya sih aku cuma jerawat di bagian hidung, tapi anehnya. Banyak jerawat di sini yang kan. oke okay, guys. Ternyata itu hot, oke, okay, hot. Memang yang salah itu bukan produknya ya, bukan produknya. Memang betul, Zinzi memang memutihkan, tapi ini sabun untuk... Mandi, lalu berben untuk diminum Memang bagus buat kulit, tapi diminum bukan buat sabun. Oke, okay? atau kalian bal bolak-balik gitu ya? Sabun kamu makan berben kamu mandi ya. Minum, minum Atau kalian cemil dapur? No, no, no, no. Karena udah satu bulan aku berhenti pakai sabun itu karena jerawatan usah aku lama nggak pakai sabun itu yang terjadi sabun ini nggak dipake pakai. yang keluar adalah belatung. sumpah aku jijik kalian buang ini sabun yang mencuci. ah, kita. Oh. kita buang Terus zinzinya kalian pakai untuk mandi, oke untuk mandi. Lalu berbedanya kalian minum. Hmm, sangat menyebalkan. Oke top pakai sabun ala-ala ini jerawatan oke, up. jangan tak jangan win hal bodoh yang aku lakuin kayak bye, bye jangan lupa subscribe comment like dan share dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus